Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Wonosobo Akan mengadakan demonstrasi kontekstual tentang Supervisi Akademik Perkenalkan, saya Triono Sebelah kanan saya, Markono Sebelah kiri saya, Yani Suwis Tiamingro Mari ikuti kegiatan kami dengan penuh semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Triana dan Pak Munggono Selamat siang Bu Yadi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat baik Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini Kita akan praktek melaksanakan percakapan coaching Dan tentunya selama percakapan coaching ini Dalam rubrik penilaian itu adalah kita melaksanakan percakapan coaching ini dengan sesuai dengan alur cerita. Alur cerita itu meliputi T-nya adalah tujuan, I-nya identifikasi masalah, R-nya adalah rencana aksi, dan t nya adalah tanggung jawab tanggung jawab ataupun komitmen. Nah, dari sini selain mengacu pada alur kita, tentunya kita juga harus mengingat tentang tiga kompetensi inti dalam persiapan coaching. E, tiga kompetensi itu, yang pertama yaitu adanya kehadiran penuh, yang kedua e, mendengarkan secara aktif dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat. Uh, dari tiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi manakah yang ingin Pak Triana spesifikasi ini diobservasi? Untuk saya akan mengadakan observasi tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak Ian, yang ya yang ingin diobservasi Oke. Uh, selagi, Setelah itu uh, indikator kepencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Tujuan saya nanti setelah kita mengadakan observasi yaitu kunci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Jadi dari sini tujuan pengembangannya ingin dicapai oleh Pak Triana sebagai kuncinya adalah Uh, untuk mengembangkan ide kreatif dari so ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kocik begitu ya Pak ya? Iya. Oke, okay. uh, untuk selanjutnya silakan kepada Pak Triano sebagai coach dan Pak Margono sebagai kocik untuk melakukan percakapan praktik kociknya, silakan ya, Terima kasih Selamat siang Pak Triyano Selamat siang Pak Marbono Bagaimana? keadaannya hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah saya baik-baik eh, semangat. Boleh saya meminta waktunya sebentar Bapak Tri? Boleh Bapak Torno, apa yang mau Pak Torno ceritakan dari saya ini? Begini Bapak, dan saya sebenarnya sudah dari kemarin ingin bertemu dengan Bapak Tri tetapi karena Bapak Eh, sangat sibuk sekali Mohon untuk waktunya hari ini Bahwa pada bulan puasa ini Kami banyak sekali agenda kegiatan Untuk anak yang harus disusulkan Untuk pembimbingan Sehingga nanti setelah lebaran Ini anak sudah siap Maju di lomba-lomba tingkat kecamatan jadi, menurut Pak Mahkamah, apa yang ingin diharapkan dari pertemuan kali ini? Yang diharapkan dari pertemuan pada siang hari ini cukup sederhana sebenarnya. Artinya, saya sendiri bisa menemukan jalan terbaru yang terbaik, bagaimana menghadapi persoalan tentang pembimbingan anak sehingga bisa berjalan dengan lancar karena posisinya saat ini adalah bulan Ramadan sehingga anak merasa nyaman untuk dibimbing juga guru yang membimbing juga nyaman. jadi menurut Pak Magono hal apa saja yang bisa membuat kegiatan itu tercapai Pak? ya tentunya agar kegiatan itu bisa tercapai ini harus eh, adanya koorporasi atau dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan itu bisa berjalan contohnya ini adalah izin dari orang tua anaknya itu diperbolehkan untuk diwati Kemudian dari komite sendiri ini mendukung untuk mencarikan mungkin pelatih yang sesuai dengan kompetensinya. Kompetensinya Bapak Ibu guru juga ikut menemani. Komite. Serba anak mau dibimbing berlatih sehingga semua itu terpenuhi. kira-kira apa saja yang membuat Pak Markono bisa melakukan hal itu menjadi terwujud Pak? Yang bisa membuat kegiatan ini bisa terwujud, yang pertama tentunya adalah kesepakatan Kesepakatan kaitannya dengan jadwal, kegiatan, akan dimulai kapan kegiatan yang Kemudian izin dari orang tua juga harus direkomendasi. Kemudian pelatihnya juga harus sudah siap. Ini dari beberapa elemen itu, ini yang bisa menjadikan kegiatan itu bisa terwujud berjalan, karena tentunya di bulan puasa ini kan waktunya uh, tidak terlalu lama, hanya mungkin. Awal ini, kemudian pertengahan kan sudah tidak. Untuk ini. Nah terus untuk kira-kira ini Pak Marsono dengan murid-murid itu dengan guru-guru apakah sudah terjalin komunikasi dengan baik? Yang jelas kami baru saja wacana atau hanya bercakap-cakap belum ada rapat secara resmi, kaitannya dengan kegiatan itu. Jadi baru pendekatan-pendekatan saja tekniknya akan dilaksanakan itu karena kegiatan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bukan berlatihnya bukan di bulan puasa, ini berlatihnya di bulan puasa. Nanti akan bawa dampak atau tidak nanti? Hmm. Nah ini. Ini penting sekali. Waktu mbak, belum cara rapat secara intern bersama dengan pemita waktu dengan apa Ibu Guru Kita harus baru wacana dan percakap dialog internal. dan okay, okay, okay. Terus rencana Pak Margono untuk merindaki kegiatan ini seperti apa, Pak? Ya rencana saya yang pertama tentunya harus mengumpulkan paling murid kong itu diwaktu eh, dalam satu forum artinya adalah diskusi memecahkan persoalan itu sehingga akan bertemu titik fokusnya, karena kalau kita menunda-nunda, kapan lagi waktu semakin hari berjalan, ya, kita akan berpisah waktu naris permelebaran malah, maka merepotkan kita selanjutnya dari cara Pak Marsono sekali mudah-mudahan berhasil ya. terus untuk hmm, komitmen Pak Marsono. Nah, ini untuk kegiatan biar biar berjalan lancar, terus kegiatan nanti juga berhasil. Ini komitmen Pak Marsono apa? Komitmen yang akan saya lakukan, ini yang pertama ketika tadi sudah adanya diskusi ya pengin bersama, kita harus punya satu pandang yang pertama, jadwal itu mulai kapan, latihan mulai kapan, siapa yang akan melatih, kemudian biayanya dari mana Kemudian akan mengadakan pertemuan beropakal kali setiap latihan Dan targetnya berapa persen ketika bulan biasa ini artinya target pencapaian daripada pelatihnya eh, itu berapa persen artinya nanti harus punya sasarannya nanti ya. yang itu dari komitmen saya jadi komitmen bersama bukan hanya saya sendiri. Ya. Ini bagus sekali hmm. menurut saya dari Pak Margono sudah menemukan kegiatan yang harus dilaksanakan Pak Margono sebagai nanti untuk menglatih murid dan kemudian dengan teman sejawat dan yang lain ini mudah-mudahan berhasil Pak Margono. Ya. Aman, aman. Apa ada pertanyaan yang lain atau masih ada yang lain? Nah, sementara karena waktunya ini sudah sore. Iya cukup selesai. waktu kita sambung antara calon yang kurang saya kurang memahami nanti saya harapkan bapak masih bisa meluangkan waktu untuk saya untuk memberikan apa penting atau menjadi uh, sarana komunikasi atau diskusi bersama saya. Oke, okay, sama-sama. Ini karena juga saya masih mau ngajar di kelas yang baru. Kapan-kapan kita sambung. Berhasil? Amin, amin. Terima kasih. Selamat ya, ya. nah, Terima kasih pada Pak Triana yang sudah bertugas sebagai coach dan Pak Magono sebagai coach uh, Pak Triana dari percakapan coaching yang baru saja dilakukan, Uh, yang menjadi indikator ketercapian pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Ketercapaian saya, ini Kucy sudah menemukan solusi untuk memutahkan masalahnya. Uh, Alhamdulillah, berdasarkan apa yang sudah saya amati, uh, jadi percakapan Kucing yang sudah dilakukan oleh Pak Triana dan Pak Martono ini Pak Priyono sudah melaksanakan percakapan pusingnya sesuai dengan tampilan di, uh, di awal. Tadi, Pak Priyono sudah mengemukakan tentang tujuan apa yang akan di... Uh, cape gitu, ya, kepada kochinya. Uh, terus setelah itu sudah mengadanya identifikasi masalah uh, sehingga di sini uh, Pak Margono bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya uh, di sini. tadi juga sudah ditemukan adanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Margono dan tentunya ada sebuah komitmen sebagai tanggung jawab terhadap permasalahan atau solusi yang sedang dihadapi oleh Pak Margono tersebut dan ini sangat bagus sekali sudah luar biasa ya Pak Diono di sini sudah bisa menggali pertanyaan berbobot melalui kata kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Margono sebagai kuncinya lalu Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching selanjutnya, Pak? Untuk pertemuan yang akan datang, tentunya saya akan lebih melanjutkan pertanyaan yang lebih berbobat lagi. Karena tentunya untuk menggali bagaimana Kunci dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan menemukan sendiri atau menularkan ke teman-temannya. Kita sudah sampai di akhir praktik ini uh, Terima kasih uh, Semoga dengan praktik ini uh, Kita bisa selalu menggali Kedodil yang kreatif Dan lebih positif uh, Dalam mengatasi suatu permasalahan Terima kasih Pak uh, Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. E, Kepada Ibu Yeni dan Bapak Riona yang saya hormati Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan praktek refleksi kucing untuk supervisi akademik Mudah-mudahan nantinya kita diberi kelancaran tanpa ada suatu halangan apa Nah Uh, bagaimana Bu? Yani sehat saja pada hari ini Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak -bapak sehat Pak uh, Alhamdulillah sehat sekali saya pada hari ini. Uh, apa yang itu persiapan untuk sore hari ini? Uh, saya tentunya telah mempersiapkan percakapan yang mengarah pada alur tinta ya Pak ya untuk yeah, melaksanakan yeah. percakapan coaching dengan Pak Rio ini Pak. Uh, yeah udah sih sudah, sudah mantap ini Bu Yani ya, nih, ya. Sudah, sudah mantap ya untuk diskusi untuk kepada coach pada pagi dan sore hari ini kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan? Ini? Uh, jadi dalam kompetensi inti percakapan kucing ini ada tiga macam. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran penuh, terus yang mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya ingin mengembangkan yang kompetensi ketiga, Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, ini sebagai pertanyaan spesifik nih ya. Oh, iya. Ya, spesifik, kompetensi spesifik yang akan diobservasi. Iya. Kemudian indikator pertanian itu apa, ini dari pertemuan ini? Pada sore hari ini nanti Tentunya ya. saya akan Menggali ide-ide yang Lebih baik dan lebih kreatif Dari permasalahan yang Selentang dihadapi oleh kota saya Pak. Sangat luar biasa Ibu Yani dalam uh, Mempersiapkan Untuk pertemuan sore hari ini Baik Ibu uh, silahkan Dimulai untuk kegiatan Bersama Bapak Triantar Masa saya akan menemani dari sini Yang mau observasi kegiatannya Terima kasih Pak, ya, terima kasih, Pak. Hmm. Selamat sore Pak Triana Selamat sore Bu Yani ya. uh, Bagaimana kabarnya Pak Triana Alhamdulillah baik sekarang ya. uh, Tadi Pak Triyano meminta waktu saya Kira-kira uh, apa ya Pak yang mau diceritakan? Ya Bu, saya merasa sedikit ada Permasalahan bagi saya hmm. Saya itu Akhir-akhir ini kan kurang Semangat karena Dalam pembelajaran saya Yang sudah saya sampaikan ke anak-anak Materi yang sudah sampaikan Ternyata hanya Sekitar 40-50 peran saja Bu Yang membutuhkan tugas dan e, Mereka selatah jahatnya Bu oh, iya. e, Jadi menurut Pak Triona Apa yang akan kita harapkan Dari obrolan kita pada sehari ini Pak Yang saya harapkan pada kesempatan sore hari ini saya ingin menemukan permasalahan yang sedang saya hadapi Dan solusi seperti apa yang seharusnya saya lakukan uh, Menurut Pak, Pak Tri, uh, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Tri itu kurang antusias Dalam mengikuti pembelajaran di kelas Yang saya alami Sepertinya saya terlalu banyak memberikan materi, terus saya juga terlalu banyak ngomong di depan anak-anak Tanpa memberikan kesempatan ke anak-anak, juga saya hanya memberikan buku-buku sedikit materi lah tanpa ada yang lainnya bu. Oh Begitu ya Pak ya, ya. Uh, terus kira-kira uh, supaya anak itu lebih antusias dalam pembelajaran Pak Tri, uh, apa yang harus dilakukan Pak? Yang harus saya lakukan tentunya saya harus menggunakan alat media yang lainnya. Tidak cuma buku teks saja, contoh seperti video di Youtube, terus Instagram, terus referensi buku yang lain tentunya ini akan membuka anak-anak untuk lebih semangat belajar lagi. Bu. Uh, tentunya dengan penggunaan berbagai macam media yeah. itu uh, pembelajarannya akan lebih asyik gitu yeah. ya pak ya yeah. dan menyenangkan ya yeah. oke okay. uh, terus kira-kira uh, yang membuat anak itu semakin asyik dan antusias dalam pembelajaran pak itu apa pak? Tentunya mereka akan antusias setelah nanti saya perlihatkan video lewat YouTube terus buku-buku pembelajaran yang ada di apa internet, Instagram dan yang lain tentunya akan akan lebih berkembang lagi bu. Oke. Nah, saya juga sependapat nih dengan pendapatnya Pak Tri yang baru saja ini uh, disampaikan. Uh, lalu menurut pendapat Pak Tri, uh, apa yang membuat murid-murid itu kok cepat bosan? Menurut saya mereka mereka itu hanya saya perlihatkan materinya tidak tidak lebih materi. Contohnya saya hanya memberikan kutek itu pelajaran selesai tidak saya modifikasi dengan hal yang baru. Bu. Oke. Uh, selain buku teks, ada sumber belajar yang lain yang Pak gunakan? Saya ada bu banyak sekali. Saya akan menggunakan video di YouTube. Terus ini kan sedang modernnya kan Instagram ibu, ya, TikTok yeah. dan yang lain. Tentunya saya akan mulai berkembang menggunakan media yang lebih banyak lagi. Oke. Uh, tentunya dengan penggunaan Berbagai macam media pembelajaran tadi anak akan lebih antusias ya, seperti ya, Pak Yan ya. Oke Jadi sekarang rencana Bapak untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana Pak? Rencana saya Saya akan mempersiapkan materi lebih matang Dan mencari sumber-sumber materi dari media yang lain Ini akan saya gabungkan pembelajaran di dalam kelas Sehingga anak-anak akan lebih semangat dalam pembelajarannya sekalian sekali ya rencananya ya Pak ya, ya. semoga rencana dari Pak Riona ini akan berhasil amin, amin amin amin terus untuk selanjutnya apa komitmen yang Bapak rencanakan terhadap pembelajaran ini Pak komitmen saya yang pertama saya akan merancang pembelajaran karena setelah nanti pembelajaran dirancang tentunya saya berikan ke anak-anak akan lebih matang dalam pembelajarannya terus untuk yang kedua saya akan Membentuk tugas-tugas dan memberikan materi sesuai dengan apa yang diharapkan dengan anak Oke, okay. uh, Bagus sekali ini rencananya ya, ya Pak uh, Semoga rencananya ini berhasil ya. dan tentunya pembelajaran yang akan dilaksanakan Amin. lebih uh, menyenangkan dan Amin. lebih berpihak Amin. kepada umur lagi ya. uh, Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Mungkin itu dulu Bu, Bu Yani Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Ini saya sudah menemukan solusi saya, jadinya saya akan mempersiapkan materi lebih matang Terima kasih ya, Bu. Oh ya. uh, jadi uh, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, uh, tadi Pak Triana akan lebih antusias lagi dalam ya. melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu, ya. Ya, ya. Ya? Ya. Okay. Terima kasih Pak. Sama-sama kasih ya Bu. Sama-sama ya, Pak. Nah ini Bapak Triana dan Ibu Yani ini dari hasil apa kucing tadi, ini sudah sangat luar biasa. Apa yang dilakukan? Ini indikator pengembangannya sudah berjalan, sudah dimunculkan tadi dalam diskusi itu. Sudah mengena ini, sehingga tujuannya dapat tercapai. Kemudian kaitannya dengan... Area yang dikembangkan dari Ibu Yani tadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ini sudah memunculkan uh, gagasan itu dari Pak Tri sendiri untuk memberikan ide-ide baru, memunculkan gagasan-gagasan baru, sehingga pertanyaan berbobot dari Ibu Yani itu sudah mengarah pada pencarian gagasan dari Pak Tri yang tadi itu. Nah, yang ingin uh, dikembangkan lagi. Apa yang ibu Yani kedepannya ini? Ya, uh, tentunya adanya kehadiran secara penuh kita, Pak, ya, ya. Uh, selain itu juga mendengarkan secara aktif Pak Iya, berarti ditambah tadi ya, ya, kehadiran secara penuh mendengarkan secara aktif ya. Di samping tadi yang pertama tadi ada pertanyaan yang berbombol Berarti dari inti ketiga kompetensi itu nantinya akan terpenuhi. Iya Ya Terima kasih sekali atas waktunya dari Ibu Yani Patriono untuk lebih melakukan kegiatan supervisi akademik. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah uh, energi baru kepada kita untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Hmm. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pak Markoro dan Bu Yani hmm. Selamat, Selamat sore Pak. Bagaimana kakaknya sehat? sehat? Alhamdulillah Terima kasih Untuk hari ini Bapak Markoro dan Bu Yani Akan mengadakan Kuj dan Kuci Yaitu yang Dengan Alur Tirta Maksudnya adalah tujuan identifikasi masalah Rencana aksi dan tanggung jawab Nah nanti juga Dari wawancara Pak Markoro dan Bu Yani Tentunya menggunakan kompetensi eh, alur Yang ada tiga itu Yang pertama keadaan penuh Mendengarkan secara aktif dan Mengajukan pertanyaan yang Berbobot Nah tentunya dari Rencana yang akan disampaikan Pak Margono dan Bulyani itu ada percakapan kucing yang harus didiskusikan. mendiskusikan. Nah, di sini yang ingin dikembangkan Pak Margono terhadap Bulyani itu apa Ya, tentunya ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kaitannya dengan pertanyaan yang bergobot untuk menggali ide-ide dan gagasan-gagasan yang kedua kalinya tentunya kita juga harus mendengarkan mendengarkan apa yang menjadi persoalan nah, dari kunci itu sendiri nah, ini yang rencana saja yang kembangkan pada pertemuan sore hari ini bersama dengan dia oke oke nanti ada Berapa hal yang ingin disampaikan Pak Mahfru Ndokriani Yaitu pertanyaan yang sangat berbobot terus, ya, terus untuk Indikator apa yang Ingin dicapai dari Pak Mahfru Indikator yang ingin dicapai Bahwa kegiatan sore hari ini Bisa menjadikan titik terang nah, Titik terang Atas persoalan-persoalan Yang Menemukan Solusinya dari ide dan gagasan kunci itu sendiri Oke oke nah, Terima kasih Nanti silakan Pak Markolon dan Bu Yani praktekkan Pak Markolon dan nanti saya di dan Bu Jadi kuncinya Kami persilahkan. Oke terima kasih Bapak Bu Yani sehat Bu Yani hari ini Kelumatan Waduh sangat segar Sekali Bagaimana Bu Yani mau menemui saya? Ada apa? Iya, Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Oh, mohon maaf, apa kabar? Mau ga waktu sebentar? Iya, untuk hari ini kebetulan ada waktu untuk Bu Yani. Ada apa ini, Bu Yani? Oh, ya. Jadi e, begini Pak, saya tuh memiliki beberapa unek-unek yang akhirnya itu e, saya merasa tidak nyaman begitu Pak. Apa itu yang membuat tidak nyaman dari itu? Iya. E, jadi akhir-akhir ini itu semangat saya sedang menurun Pak, e, sehingga saya juga kurang fokus terhadap beberapa pekerjaan dan pekerjaan saya itu menjadi terbengkalai begitu Pak. Nah, kok bisa-bisanya seperti itu itu? Ada masalah apa? Ini Bu Yani aslinya, ini. Uh, Iya, jadi begini Pak, saya itu kan ibu kelas 6. Nah, uh, sekarang uh, waktunya itu sudah mendekati adanya pelaksanaan kreot. Uh, selain itu juga sebentar lagi akan melaksanakan ujian praktek bagi siswa-siswi kami. Uh, Teruslah itu tentunya puncaknya sebagai ujian sekolah gitu ya Pak, ya. Uh, tetapi di sini, saya juga diberi tugas yang lain, yaitu untuk mendampingi siswa saya. Kebetulan, alhamdulillah, kemarin uh, juara di tingkat kecamatan, sehingga... Untuk maju mewakili tingkat kecamatan, maju ke tingkat kabupaten, begitu Pak. Jadi mau ujian dan mendampingi siswa yang akan lomba. Iya, itu menurut Bu Yan, itu beban atau tidak ya kalau seperti itu? Iya, Kalau dipikir beban juga sebenarnya beban, tetapi kalau saya lihat itu juga sebenarnya tanggung jawab saya juga ya Pak ya sebagai pendidik dan pendamping bagi siswa kehidupan. Gitu, Apakah? Tidak ada guru yang lainnya di sana Kok ujian juga Bu Yanni, memang juga Bu yani. Nah, kebetulan saya sebagai guru kelas 6 begitu ya Pak ya Dan ya. kebetulan saya juga sebagai pengampu untuk sesuai dengan jurusan saya yaitu IPA Pak begitu. Oh iya, kemudian bagaimana keterlibatan dari rekan-rekan di SD Ibu itu? Ya uh, tentunya saya juga akan berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat supaya apa yang menjadi tugas saya itu bisa sedikit terpecahkan dengan saya mau mengajak teman untuk bekerjasama dalam pekerjaan saya ini Pak Apakah hanya memberikan rekan saja tidak ada dari pihak luar yang memberikan kontribusi ke sekolah berkaitan dengan kegiatan tadi ya okay. Uh, kalau berkaitan dengan pelaksanaan ujian tentunya Ini adalah tugas dari kami sebagai pendidik uh, Tentunya ini merupakan tugas dari Bapak Ibu Guru dan tentunya saya sebagai Pengamu Guru kelas 6 Saya ketika ujian praktek akan Menggandeng dan berkolaborasi Dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya Begitu Pak uh, Tetapi untuk pendampingan yang Maper IPA itu tentunya ini juga Harus uh, saya serahkan kepada guru yang lebih berkompeten Di bidangnya begitu Pak Oh berarti dari pihak luar seperti lalim murid atau pemerintahan desa atau komite itu ikut berperan di dalam kegiatan ini ya? Ya tentunya sangat berperan dong pak. Dalam bidang apa ini? Ya. Berperannya? Ya, tentunya uh, beliau akan memberikan semangat motivasi terhadap sekolah kami begitu -gitu, pak. Oh hanya memberikan semangat saja? atau yang lainnya uh, ya tentunya selain motivasi hmm. beli apa, dari komite warga sekolah yang lainnya juga uh, memberikan sumbangan uh, tentunya ketika ada bapak ibu wali murid yang lebih mau yang lebih berkompeten uh, tentunya akan kami jadikan sebagai narasumber dalam proses pembelajaran di kelas kami uh, dan juga akan mengisi dan mendampingi anak-anak yang ikut Lomba Tadiba. Jadi, langkah apa yang akan kita lakukan ke depan? Langkahnya yang tentunya secepatnya akan saya melakukan kolaborasi dengan pekan sejawat maupun dengan komite begitu, Pak. Supaya bisa ikut lebih mendorong dalam kegiatan pembelajaran dan mensukseskan semua kegiatan lomba yang ada di sekolah kami begitu, Pak. Jadi, menurut Pandangan ibu sendiri, target ibu itu kaitannya dengan pencapaian lomba dan pencapaian ujian kelas 6 itu bagaimana. Uh, terakhirnya adalah bisa dilaksanakan secara maksimal dan anak-anak akan mendapatkan nilai yang lebih bagus, ya uh, mereka mengerjakan soal itu dengan tidak asal-asalan tetapi memiliki uh, jawaban yang lebih berbobot dan tentunya mendapatkan nilai yang bagus. Uh, selain itu untuk anak-anak yang sedang mewakili lomba ketika kabupaten maupun lomba yang ada di tingkat kecamatan juga tentunya akan mendapatkan super juara begitu pak. Berarti angan-angan dari itu itu kalau lomba itu mendapatkan juara iya pak harus itu tidak harus uh, tetapi ya di sini ada sebuah kebanggaan ketika anak mendapatkan juara maka prestasi mereka juga akan semakin meningkat dan akan membuktikan bahwa prestasi anak-anak tersebut lebih baik. Oh, target, ya, target. Ya, target kalau sudah ya, maju minimal mendapatkan penghargaan nah, tadi kaitannya dengan 6 ini kok saya lihat ini aspek yang ini dikembangkan adalah aspek dari kognitif saja makanya dinyatakan berus itu gitu dari aspek kognitif sementara afektif dan miskomotori kan belum dimunculkan bagaimana ini penerapan yang akan iya. uh, jadi begini Pak kaitannya dengan penilaian itu tentunya ada tiga macam ya Pak ya iya. ada penilaian kognitif kaitannya dengan pengetahuan ada penilaian sikap yang dilihat dari bagaimana sikap dan karakter dari anak-anak tersebut uh, dan tentunya penilaian ketiga berkaitan dengan penilaian psikomotorik gitu Pak jadi uh, tidak hanya melihat pada penilaian afektifnya saja ataupun psikomotoriknya saja, tetapi ketika penilaian itu akan kami nilai juga pak. Jadi ketika aspek itu otomatis akan menjadi suatu bagian, iya. bagian kesatuan untuk penilaian. Iya betul pak. Nah harapan ibu kaitannya dengan target yang itu, uh, inginkan tadi, bagaimana harapan? Uh, harapan saya uh, tentunya saya akan lebih bersemangat lagi dalam membimbing uh, siswa-siswi kami dan anak-anak senang akan lulus semuanya uh, dilihat dari ketiga macam penilaian tersebut. Uh, selain itu anak-anak yang akan mengikuti lomba di tingkat kabupaten mereka juga akan mendapatkan sebuah kejuaraan. Angan-angan ya, ataupun cita-cita dari ini sangat luar biasa. Ibu akan melakukan, melakukan atau akan melaksanakan komitmen terhadap apa yang ibu deskripsikan pak? Uh, tentunya saya akan melaksanakan dengan secepat mungkin ya pak ya. ya, ya. Melalui kolaborasi. Iya, melalui kolaborasi dari semua bapak ibu guru, rekan tamat ataupun dari para mali murid dan komite pak. Sangat luar biasa menangani. Ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa tercapai, berhasil guna, dan menghasilkan apa yang dikuadratkan ke depannya, sehingga tentunya akan meningkatkan performa sebagai pengajar ataupun pembimbing dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk anak-anak kita. Ya, sangat luar biasa sekali apa yang itu apakah ada hal yang itu sampaikan sudah pak cukup pak jantungnya saya akan segera melaksanakan apa dengan komitmen saya secepat mungkin ya, mudah-mudahan apa yang ibu ceritakan bagi bisa memberikan semangat ya, semangat untuk melakukan transformasi ke depan terima ya. kasih ya sama-sama Ini ya, terima kasih Pak Marhan dan Bu Yani. Ini untuk kemitraan dari Gus dan Kuci ini sudah tampak sudah dilakukan dengan sangat bagus karena dari hal itu Kucinya bisa menggali permasalahannya dan bisa menemukan eh, apa namanya solusi yang akan dilakukan. Terus untuk proses kreatifnya dari Pak Mardion sudah sudah bagus dan memaksimalkan potensi dari KUJ-nya sehingga bisa menemukan hal-hal yang diinginkan. Terus untuk indikator kescapaian pengembangan yang diinginkan dari diskusi ini apa, Pak Mardion? adanya peningkatan komunikasi secara efektif, baik putih, maupun kunci sehingga dengan adanya seperti itu kan hubungan pemikiran akan tercapai ya, dari, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan memunculkan ide gagasan yang lebih berbobot, ya. sehingga adanya kemitraan ini sangat diperlukan antara Kunci dan Kus. Terus untuk apa? yang ingin dikembangkan berdasarkan diskusi Pak Mas berdengan itu apa? yang ingin dikembangkan ini. Ya, tadi kaitannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif buat uji yang ingin saya kembangkan pada pertemuan sore hari ini. Terus, untuk kompetensi, nah, ini kompetensi. Apalagi yang ingin dikembangkan dari diskusi kali ini, Pak? Iya, setelah melewati kegiatan diskusi kali ini, kompetensi kedepannya yang ingin lebih saya kembangkan yaitu dalam hal uh, kehadiran syarat penuh. ya. Artinya, di antara grup ini sama-sama hadir konsentrasi pada apa yang menjadi kopi personal. Jadi tidak terbagi ke hal-hal yang lain ini jadi ketika indik kompetensi dari kucing ini semoga bisa terpenuhi ke depan baik dari kehadiran mendengarkan secara api kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ini saya ini menjadi hal yang eh, tidak bisa terpisahkan ini sebagai proses kucing yang baik Terima kasih dari kesimpulan yang tadi Sampai Pak Rukun adalah Menginginkan kehadiran penuh Mendengarkan secara aktif dan Mengajukan pertanyaan yang berpokot Tapi hanya satu Kekurangannya Pak, waktunya kurang lama ini. <guluh> waktunya kurang lama karena Kalau dibahas lagi Saya yakin akan lebih menarik lagi Ini mudah-mudahan Kegiatan kali ini sangat apa, Bermakna untuk kita Tentunya dan mungkin Nanti bisa ke yang lainnya Mari kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kali ini kami sudah melaksanakan Demonstrasi kontekstual Dan supervisi akademik Mudah-mudahan dari kegiatan kita ini Dapat memotivasi Orang-orang banyak di sekeliling kita Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Yuki.